Nah, gimana audio oh, kalau gitu kita naik berdua. Lewat satu kampung lagi, oh, Allah ini orang zolim kata dia. Masa keledai kecil dinaikin berdua kata dia. Akhirnya turun berdua nuntun keledai. Keledainya jalan dan orang itu jalan berdua sama anaknya. Apa kata kampung selanjutnya? Ya Allah, ini orang agak nggak waras. Masa keledainya dituntun nggak dinaikin kata dia. Kau perhatikan dirimu Memang jamaah kalau kita ikut omongan orang nggak ada benernya. Semua orang itu memiliki sisi pandang yang beda-beda. Makanya antum lihat rumah itu nggak ada yang sama modelnya. Apa antum lihat sandal? Nanti antum keluar dari mesir lihat sandalnya orang. Apa modelnya satu? Nggak satu modelnya. Yang satu menganggap oh ini bagus dia beli yang itu yang lainnya enggak bagus yang ini kata. itu manusia makadaankah sudah gak diurusin mereka jangan sampai seperti ceritanya orang yang bawa bawa keledai ingatan ada orang tua masya Allah naik keledai anaknya yang nuntun keledainya lewat satu kampung apa kata orang kampung ajib ini orang tua tidak ada kasih sayang kepada anaknya masa anaknya suruh nuntun dia naik Akhirnya, betul juga kata orang nih Ya sudah. Dia turun, nak, kau naik, nak. Naik anaknya. Bapaknya ya nuntun. Sampai satu kampung, apa kata orang kampung? Wallah, kurang ajar ini anak. Durhaka sama orang tua. Masa bapaknya suruh nuntun, dia naik? Nak, gimana? Oduh, kalau gitu kita naik berdua. Lewat satu kampung lagi, Allah, oh, ini orang zolim, kata dia masa keledai kecil dinaikin berdua kata dia. akhirnya turun berdua nuntun keledai keledainya jalan dan orang itu jalan berdua sama apa kata kotoran kampung selanjutnya ya Allah ini orang agak nggak waras masa keledainya dituntun nggak dinaikin kata dia. terus mau ikut yang mana jam? antum mau ikut yang mana antum ikut yang mana ikut yang pertama jadi anaknya biar nuntun gitu nanti lewat kampung anaknya dibilang antum dibilang enggak kasih sayang sama anak terus gimana tugas anak nuntun gitu ya Masya Allah tugas anak nuntun jadi jamaah tebal aku lihat da'anka absir sya'naq sudah kau perhatikan dirimu biarkan mereka apa kata Aisyah parat absir sya'naqa innahu la jadida liman la yalbasul khalaq ini adalah sebuah masal yang disebutkan dalam kitab-kitab masal sebagian memaknanya dengan makna yang berbeda-beda anda baca di beberapa terjemahan tentang makna ini, mungkin arti secara bahasa, tidak ada yang baru bagi orang yang tidak memakai yang lama tidak ada yang baru bagi orang Yang memakai yang lama Ada yang menafsirkan bahwasanya Kalau kita itu tidak menghargai yang lama Sohib Kalau kita tidak menghargai sohib kita yang lama Teman lama kita Maka kita, kita akan menghargai sohib kita yang baru Ada yang memanai Kalau kita tidak memakai yang lama Berarti kau tidak akan disebut memakai yang baru Kau disebut pakai baju baru Karena ada yang lama ada yang memaknainya bahwasanya orang-orang yang selalu pakai baju baru terus, baju baru terus, lama-lama bangkrut dia nanti. Karena selalu dia gonta-ganti yang baru. Dan ini kita lihat, ada orang yang kerjanya gonta-ganti HP. Setiap keluar HP model baru, dia ganti. Ganti lagi. Ganti lagi. Lama-lama terpuruk ekonominya gara-gara gonta-ganti HP akhirnya dia kembali kepada yang kuno untuk melihat ada HP yang pakai antena panjang, ya Masya Allah, bagus singkat dia. dulu dia lempar, sekarang jadi bagus buat dia. Di antara yang menyebabkan masalah ini disebutkan dalam kitab Tarikh bin Asakir bahwasanya Ariasi Asma bin Kharijah suatu hari dia berkata kepada istrinya, mungkin istrinya muda, dia sudah tua. Dia mengatakan kepada istrinya, ikhtibilah yati, wahai istriku, tolong kau semir jenggotku yang sudah putih semuanya. Apa kata istrinya, ilakam tarkok minka sampai kapan ditambal-tambal dirimu itu. Kata dia sudah tua rentan Lalu kata Asma bin Kharija ayyartani khalaqan ablayti jiddatah anqau menghina aku karena aku sudah tua renta yang menghabiskan kemudahanku ini kau juga katanya Iya artinya dulu aku baru siapa yang ngabisin aku? iya kau sampai akhirnya aku jadi tua renta kayak gini. Qata wa hal ra'aiti jadidan lam ya'ud khalaqan. Kau pernah melihat sesuatu yang baru? Bagaimana dia akan jadi baru kalau dia tidak ada yang lamanya Jadi sesuatu yang baru itu dikatakan baru karena ada yang lama Maka kita perlu dalam kehidupan ini untuk tidak berfoya-foya Seorang wanita tidak perlu selalu ganti sofa di rumahnya Ada memang orang-orang kaya jamaah yang tiap tahun ganti sofa Sofanya masih bagus dia ganti subhanallah, dulu waktu kita di Medina kita itu senang dengan sebelum Idul Fitri mahasiswa itu suka karena banyak sofa yang dibuang di pinggir jalan ya kita bawa akhirnya kita sama dengan mereka, tiap tahun ganti sofa <tuk> tapi sofa nemu <tuk> jadi kita gak bawa ke rumah kita sofa, lalu kita pulang dari masjid subuh, lihat ada sofa lebih bagus ini kita lihat kita bawa dari sampah itu dibuang Masya Allah, itu adalah sesuatu yang Allah tidak sukai. Allah mengatakan wa kulu wa la musrifin. Jadi santailah dalam kehidupan ini. Antum tidak perlu ya ber apa istilahnya. Kadang-kadang ada orang yang mengejar model ya. Terus dia cari model-model seperti itu. Yang lama kau bisa tambal, kau tambah. Kau punya sandal. Masya Allah Kalau robek bisa dijahit, jahit Tidak harus kau beli yang baru Motor kalau rusak kau perbaikin nggak harus, aduh rusak-rusakan ini Ganti yang baru Yang baru rusak, ganti lagi yang baru Akhirnya numpuk di rumahmu barang-barang yang nggak terpakai Dan ada sebagian manusia yang suka numpuk sampah di dalam rumah Ya nggak ada katakan sampah Dia barang-barang itu tumpuk di gudangnya dia tidak sodapohkan dia tidak bagikan apa yang terjadi Ya udah cuma memenuhi rumahnya seharusnya kalau kau ganti yang baru kau keluarkan yang lama kalau memang kau harus ganti yang baru dan jamaah juga orang dengan gaya hidup ini akhirnya terjebak dalam utang karena semuanya kredit sekarang ditawarkan padahal sejatinya kau dengan uang 5 juta bisa beli barang bekas motor bekas bisa tapi sebagian orang 5 juta digunakan untuk uang muka. Dia ambil yang baru. Dia pakai itu. Subhanallah, kadang-kadang lihat orang beli motor tuh kalau cash 20 juta. kadang kala baru sampai 32 juta. Ketika dia mau jual, harganya tinggal 10 juta. Berapa kerugian dia? Apa yang menyebabkan orang seperti itu? Tadi gaya hidup ingin kelihatan mewah ingin disanjung oleh orang wa hadhihiyal hayatud dunya Allah mengatakan tentang kehidupan dunia ini ilamu annamal hayatud dunya laibun walahun wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulaat tuh kehidupan dunia urusannya hanya untuk bermewah-mewahan berbangga-banggaan tai لله رب العالمين